baik baik yang baik baik yang baik -baik. Baik, -baik. baik baik siapa kamu bicara dulu saya tidak mau ngapain ngapain sama kamu saat kamu ya saya ingin sakit kamu saat kamu mencari tahu siapa kamu sebenarnya mengajar kamu di jalan yang benar untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu kafir ikut dengan saya ke dalam Islam nah, kalau kamu Muslim ayo kembali kepada Allah, kepada Allah. Nah, ya, ya, ya, ya. Nah, karena tugas kita di dunia ini Allah ciptakan kita di dunia ini kalian walaupun manusia kami ini manusia tugasnya satu saja bertohak kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti kamu Muslim? iya nah, terus kenapa kamu gak ada di badan ibu ini? ibu ini kan saudara kamu kalau kamu naku muslim, berarti ibu ini saudara kamu. apa tujuan kamu? main cewek apa dia? Ya, kalau kita sepak bola. Okay. saya ingin tanya, uh, uh, bertanya baik-baik ya, jadi kamu harap saya dengan baik-baik juga. saya tidak akan segitikan. kenapa panas? panas? nino. Okay, coba keluarkan dulu semua racun-racun sudah kamu buat sama ibuin. Dari mana asal kamu? Ayah oh, semua. <t abusiveiles> semua tadi-tadi sudah kamu buat di balutnya.